Halo, guys, kembali lagi di channel Trimulyo. Kali ini kita akan ng-review mod Valander HD guys. Oke okay guys, kita lihat interiornya guys. Oke okay guys, ini dia interiornya. Di situ ada speedometer ya guys, ada tulisan route item guys. Itu ada gps guys. Di situ di kiri gak ada papan ya guys. Oke okay guys coba kita lihat hazardnya guys, hazard warna merah dan di samping juga ada ya guys, nyalanya warna kuning di belakang, warna kuning juga guys. coba kita lihat lampunya guys, ini kalau lampu dekat, nyala warna biru, lampu jauh, sampingnya guys, guys yang belakang ini lampu jauh, ini lampu dekat, lampu jauh, sengaja. guys, coba kita lihat animasi ke satu. Oh, animasi ke satu dia buka bagasi ya, guys. bukan bagasi doang, kan? Oh, sama buka pintu sopir, guys. Oke, okay, guys, coba kita lihat animasi kedua. Oh, animasi kedua, suspensinya turun, guys. Naik, turun. Ini animasi ketiga apa, guys? Oh, animasi ketiga dia buka mesin ya, guys. Ada mesinnya guys. Di situ, guys. Coba kita tutup semua kalian guys pintunya oh kalau pintu dia ya geser guys pintunya guys geser ke belakang ya guys dan pintunya juga bergerak guys anggota warna putih putihnya guys ini kalau ditutup dia gerak ke sana ini buka yang depan doang yang belakang gak ada guys kalau dilihat interiornya nih guys ini kan ketutup dia gak ketekuk guys kalau kebuka ya ketekuk guys oke okay guys sebelum kita test drive guys sebelum kita jalan jangan lupa subscribe nyalin lonceng ya guys oke okay guys kita jalan guys kita lihat kecepatannya sampai berapa suspensinya wih enak guys suspensinya Ng remnya Ng remnya juga enak guys di sini kita belok kiri oh guys lah aneh guys kalau kita diolegin kayak ada suara gini guys paling gasruk ya guys kalau kita olegin nah gasruk nah, gasruk. nah, <tuh> nah. nah kenapa? nabrak truk ini nah, lampu merah lagi 80 lebih guys 80 lebih 90 lebih kita lihat apakah bisa sampai 100 nih guys kenapa gas rukur rusik kalau ini Setirin dia gerak, ke ini apa tuh yang digantung-gantungin, ya, guys. Oke, okay, guys, mungkin juga fian dulu video kita kali ini. Tadi kecepatannya 90 lebih, guys. Kalau kalian mau mau yang apa itu dan ini, linknya ada di deskripsi, ya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.